Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat iding news dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama hilya tv hilya tv akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai ayu Ting bagi sahabat semua jangan lupa like comment serta subscribe nya tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting Adapun informasi akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini di sini kita akan melihat keseruan Ayu Ting Ting bersama keluarga Cemaranya masih liburan di Nara Bandung ya di sini Ayu Ting Ting sedang makan nih makan bersama dengan seluruh keluarga dan di sini juga terlihat ya makanannya enak-enak banget nih. Pastinya seru abis dan pastinya menyenangkan. Sehat selalu untuk keluarga Ayu Ting, -Ting. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan diberikan rizki yang halal serta berlimpah. Lihat di sini serunya bukan kepalanya ayah Ojak bersama Ayu Ting, -Ting lagi mencicipi makanan yang disajikan di restoran tersebut. Dan di sini juga ada Elsa bersama Ayu Ting makanannya endul, banyak banget. Dan sampai nih Mom IT nulis caption. Koko Kriuk Kroki tolongin Ibu ya nambah ini berat badan karena makanannya enak banget nih. Dan di sini juga direpost dari Ayu Tingting ya, direpost ulang nih oleh Esa Wa Omeri. Dan bersama family next kita liburan ke mana lagi ya? Tulis Ayu Tingting di akun Instagram pribadinya direpost ulang oleh Esa Omeri @7 dan dari postingan tersebut di komentar Reza Carlos ya. Uh -huh. mau Elsa Mika Kendriani 39. Mantap, love you untuk Elsa dan Ayu Ting, -Ting. lihat di sini kebersamaan Ayu Ting, Ting ya bersama Amin Su dan anaknya dan juga pastinya dengan keluarga besarnya nih. Keluarga besar yang selalu kompak dan pastinya selalu menghibur kita semua Next kita tunggu liburan selanjutnya Dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan Salah satunya dari tuti tatitu Tete kesayangan love you The selamat beraktivitas. Come mida sarang neo Sarang semua, sarang gogo sarang walet Hahaha Kemudian juga dari Elsa Omri, makasih Kak Ayu Ting Ting, jangan kapok ya sama aku Ke Bandung, kabarin Elsa ya Kak, sukses terus sehat terus, pokoknya mah kalau butuh Esya kabarin aja Peluk kakak Tulis esa, Tulis esa. komentar di akun Instagram Ayu Ting Ting Dari Amingsu, makasih teteku Jangan bolson liburan ke Bandung Sehat, semangat, beraktivitas lagi Reza Carlos, makasih queen Ayah, ibu, love you Terima kasih juga Reza Carlos Menemani Ayu Ting Ting dan keluarga Semua berlibur ke Bandung Semoga liburannya tahun ini menyenangkan Dan sampai ketemu lagi Liburan mendatang ya Dan di status yang sama di sini Mom Aiting menuliskan Hai makasih buat malam ini ya Cukup lama juga liburan di Bandung Sangat menyenangkan seru pastinya Makasih banyak Nara Bandung Buat malam ini hidangannya Makanannya enak-enak banget Pastinya sukses selalu ya Terima kasih juga buat Esa Omri Yang setia temenin ibu sekeluarga dan Ayu Ting Ting selama di Bandung ya makasih semoga kita ketemu lagi liburan lagi ya ah, ada waktu kita liburan lagi pastinya Iwan Syaido makasih buat hidangan makanannya malam ini Amin suh buat malam ini ya sampai jumpa lagi insya Allah liburan lagi tulis memaiting di akun instagram pribadinya yang menunjukkan kebersamaannya bersama keluarga dan juga salah satu fans dari Ayu Ting Ting yaitu Ami dan terlihat di sana ada Reza Carlos Shiva Shiva dan juga Elsa Oprah yang selalu menemani Ayu Ting Ting dan seluruh keluarga berlibur di Bali. dari rumah tersebut tuta -tut, sama-sama ibu makasih banyak juga buat ibu dan sekeluarga sehat-sehat ya bu, teteh, ayah, Shiva, Bilkis Aila Salsa Wakarlota Hati-hati di jalan juga besok Insya Allah nanti kita main-main lagi Ke dahulu lagi Tulis tuti tatitut di akun instagram Mom momaiting Kemudian juga Esha Omari Sama-sama Mom iting Semoga ibu senang Jangan kapok ya bu Sukses terus sehat terus pokoknya doa terbaik buat ibu Shiva dan Ayu Ting Ting terbaik buat kalian juga jangan sungkan call Esa ya kalau butuh bantuan Esa love you tulis Esa di akun Instagram mom I Ting. kemudian juga dari Iwan Shadow terima kasih mom next time kalau ke Bandung lagi kabar-kabarin ya mom hati-hati besok pulangnya ya mom GBU and fans Titin, alhamdulillah ibu dan keluarga sehat selalu. Besok katanya pulang, selamat sampai rumah ya, Bu. Dan keluarga udah kangen sama Neng Ayu Ting Ting, pengen lihat di Brownies TV. Kemudian dari Aming, terima kasih banyak, Ibu. Love you, sehat-sehat ya, Bu, biar sering-sering ke Bandung. hehe. hati-hati, besok pulangnya Bu. Selamat beraktivitas lagi, love you untuk Mom. I kemudian juga mom Aiting sama-sama ya sehat ya jingga juga dijaga ya siap ibu makasih banyak selalu perhatian sama aming dan jingga bu tulis aming di akun instagram mom iti. reza carlos makasih ibu sayang love you untuk ibu dan semuanya hari ini ayu Tinting terlihat sangat cantik dan manis sekali ini memakai baju dan juga bandana yang imut seimut ayu Ting dan disini ayu Ting menuliskan kebahagiaannya biasa mampir di serat Ton Bandung dilansir dari akun Instagram Ayu Tinting menginap di Sheraton Bandung, sangat menyenangkan. Banyak fasilitas dan kegiatan yang bisa dilakukan bersama keluarga dan anak. Wow, recommended banget sepertinya ya yang namanya Sheraton Bandung. Ayu Tinting sudah mempromosikan tuh bahwa fasilitasnya sangat lengkap dan juga nyaman sekali. Coba. Ke depan, mimin dan keluarga akan mampir ke sana deh. Doain ya, sahabat semua, bisa punya rezeki kayak Ayu Ting Ting tuh. Bisa ajak semua keluarga jalan-jalan keliling Bandung selama satu minggu ya, senang sekali rasanya. Dan hari ini, Ayu Ting Ting bersama keluarga pulang ke Depok ya, akan melaksanakan aktivitas kembali hari Senin besok seperti biasanya. Dan dilansir dari akun Instagram Momiting di sini menuliskan liburan telah usai. Terima kasih buat semuanya Esa Omri Seraton Bandung buat hari ini. Lanjut ke Jakarta buat beraktivitas kembali, ya, Nak. Semangat bekerja lagi, Nak. Hari Senin bismillah. Tulis Mom iting di akun Instagram pribadinya menandakan bahwa liburannya telah usai hari ini ya dan hari ini juga Ayu Ting Ting akan langsung berangkat ke Jakarta nih karena hari Senin sudah mulai beraktivitas seperti biasanya Pokoknya doa terbaik deh untuk Ayu Ting Ting Dan keluarga semoga selamat Sampai tujuan dan semoga Liburannya Menyenangkan amin Ya robal alamin Ayu ting -ting. Tim -tim 5425. Akhirnya usai sudah Liburannya ya bu selamat beristirahatnya, sampai rumah dan selamat beraktivitas kembali buat Ayu Ting Ting Di hari-hari berikutnya Tulis titin 5425 Kemudian Reza Carlos Love you makasih Bu, Sayang tulis Reza di di akun Instagramnya momaiting dan di sini ada hal yang sangat membanggakan ya. Dari Instagramnya Lembang di sini mengabadikan foto bersama Ayu Ting Ting nih bersama seluruh keluarga Dan mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Ayu Ting Ting yang telah sudi dan mampir Dan, dan dilansir dari akun Instagram Lembang Fakju Liburan Kak Ayu Ting Ting, Mom Ayu Tinting, Shiva Shiva dan keluarga di LPJ Kak Ayu Ting Ting dan keluarga lagi jalan-jalan di Lembang Fakju Ayu ditonton videonya sahabat satwa asik banget kan ke lembang parkju bisa jalan-jalan sekaligus belajar mengenal satwa lebih dekat lagi buat yang masih bingung mau wisata ke mana yuk mimin tunggu di lembang parkju dijamin sekali datang langsung pengen datang lagi tulis lembang parkju di akun Instagram pribadinya Sehat selalu untuk ITing dan terima kasih unggahannya Lembang Parju Bandung semoga selalu sukses dan pengunjungnya tambah banyak ya Amin ya robbal alamin. Oke sahabat ini saja informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini jangan lupa like, comment, serta subscribe nya dan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan ter update mengenai Ayo Tingting. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <San>